Hai, hai, hai. Siapa sih di sini yang gak suka diganggu? Semua orang pasti akan kesal, bahkan bisa saja marah jika diganggu. Eh, ternyata sifat ini gak hanya dimiliki oleh manusia saja, loh. Melainkan juga para satwa liar. Jika dipikir-pikir, hewan juga akan merasa tidak nyaman jika diganggu, entah saat mereka lagi tidur atau saat kita memasuki wilayah mereka. Namun, tidak seperti manusia yang masih punya sifat sabar para satwa liar ini akan langsung menyerang jika dirinya merasa terganggu atau terancam. Seperti sebuah kejadian yang dialami oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Lahat Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Muara Enim, mulai dihadapkan pada rasa takut akan munculnya satwa liar jenis harimau Sumatera yang secara tiba-tiba. Bukan tanpa alasan keluarnya panthera Tigris Sumaterae dari habitatnya ini, ...menyebabkan munculnya korban jiwa. Hanya dalam rentang dua bulan saja, Harimau Sumatera ini sudah menewaskan tiga warga. Serangan demi serangan dari satwa liar yang dilindungi ini menjadi tanda tanya besar bagi semua orang. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab hewan yang masuk klasifikasi satwa kritis... ...yang terancam punah ini keluar dari sarangnya? Menurut Kepala BKSDA Sumatera Selatan... Konflik antara manusia dan satwa ini sering terjadi ketika manusia masuk ke dalam habitat satwa liar. Serangan satwa liar itu bisa dari harimau, buaya muara, babi hutan, beruang madu, dan gajah. Kepala BKSDA Sumatera Selatan juga menjelaskan, pola penyerangan satwa liar terhadap manusia ini sebenarnya memiliki pola yang sama. Rata-rata korban yang tewa sedang berada di wilayah kawasan hutan lindung atau tempat-tempat khusus yang berada dalam habitat hewan buas tersebut. Biasanya, hewan tersebut menyerang karena merasa terusik dengan hadirnya manusia. Bukan satwa yang menyerang, tapi manusia yang masuk, jelas kepala BKSDA Sumatera Selatan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Seperti sebuah kejadian ketika seekor harimau Sumatera menyerang seorang warga hingga tewas di wilayah pagar Lalam beberapa waktu lalu. Namun sayangnya, ketika korban ditemukan, kondisi tubuhnya sudah tidak lengkap. Padahal setiap binatang akan menghindari manusia, terlebih biasanya mereka tak mau melewati jalur yang dilewati manusia. Perilaku harimau itu biasanya menghindari manusia. Kalau dia sudah berani menyerang, artinya dia terganggu atau terdesak namun makhluk hidup apapun akan melawan saat merasa dirinya terancam biasanya dia menggunakan kaki dan mulutnya untuk menyerang ujar kepala BKSDA Sumatera Selatan makin bertambahnya wilayah perkebunan pembukaan lahan dan pembukaan area pertambangan membuat satwa liar ini terancam akan kehadiran manusia biasanya mereka harus bertahan namun akibat perambahan tersebut membuat rantai makanan satwa putus dan akhirnya mau tidak mau